Assalamualaikum, selamat datang di channel di Acc. Kali ini aku mau bikin nasi goreng yang benar-benar enak banget, ala abang-abang yang jualan di pinggir jalan. Jadi, setelah tahu resep ini, aku gak pernah jajan nasi goreng di luaran, ya cukup bikin sendiri. Dan gak usah jajan di luar lagi Nah kalau kalian pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai habis Untuk bahannya aku siapin bawang merah 3 siung Ini aku cincang halus ya Setelah bawang merahnya selesai kita cincang halus Aku juga mau halusin juga bawang putihnya Untuk bawang putihnya juga 3 siung ini aku cincang halus juga setelah kita cincang halus seperti ini kita sisihkan dulu dan ini aku siapkan juga nasinya untuk nasi goreng itu nasinya harusnya dingin ya lebih baik kalau kita diamkan semalaman nah ini aku juga siapin dulu sayurnya untuk sayurnya aku pakai sayur sawi aja ini setelah aku cuci lalu aku potong-potong dan aku sisihkan dulu ini aku mau bikin acarnya dulu aku siapin mentimun seperti ini aku iris dulu bagian ujungnya setelah itu aku mau kupas dulu mentimunnya seperti ini Dan setelah aku kupas aku belah menjadi empat bagian seperti ini ya Jadi sebelum kita bikin nasi goreng sebaiknya bikin acarnya dulu supaya nanti setelah nasi gorengnya mateng acarnya juga pas layu untuk mentimunnya Jadi udah pas enak untuk disajikan Nah setelah aku buang isinya ini aku mau iris serong seperti ini ya supaya hasilnya bagus kayak kita pas lagi beli nasi goreng itu ya Ini aku sisihkan dulu untuk mentimunnya ini aku kasih gula satu sendok makan dan juga aku kasih asam cuka seperti ini sedikit aja Lalu kita aduk-aduk dan kita sisihkan hingga mentimunnya layu nah ini aku mau iris-iris dulu daun bawangnya setelah itu aku sisihkan dan ini bahan-bahan yang harus kita siapkan ya untuk nasi gorengnya dan ini untuk bahannya aku siapin nasi satu piring nasi seperti ini ya jadi ini aku diamin dulu semalaman supaya hasilnya dingin dan nanti bakalan enak kalau dibikin nasi goreng dan ini bawang merah dan bawang putih yang udah aku cincang setelah itu juga aku mau siapin dulu Ini daun bawang yang udah aku iris-iris tadi ya Dan ini juga aku siapin telur untuk toppingnya Dan ini juga ayam suwir untuk toppingnya Jadi untuk ayamnya sesuai selera aja bisa di skip juga Dan ini juga untuk sayurnya aku kasih sawi seperti itu ya Udah aku potong-potong ya Dan untuk sausnya ini aku pakai saus raja rasa juga ini aku mau kasih minyak wijennya Nah jadi untuk minyak wijennya juga sesuai selera aja Nah ini juga aku siapin juga saus tiram yang ini bakalan bikin enak masakan nasi gorengnya ya Dan juga aku tambahkan kecap asin ini bisa di skip kalau enggak ada dan juga aku kasih saus sambal seperti ini juga aku mau tambahkan kecap manis Jadi untuk saus sambalnya juga bisa diganti dengan saus tomat Pertama aku mau tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang udah aku cincang tadi seperti ini ya setelah bawang putih dan bawang merahnya udah tercium bau harum dan ini aku masukin dulu daun bawang yang udah aku iris-iris setelah layu baru aku masukin nasinya seperti ini ya. Ini nasinya udah dingin, ini aku tambahkan garam sedikit aja dulu, setelah itu aku tambahkan sedikit micin, juga aku mau tambahkan gula setengah sendok teh. Jadi untuk gulanya jangan di skip ya karena gulanya itu bakalan bikin rasa nasi gorengnya itu ada manisnya jadi tambah enak nah ini aku aduk-aduk dulu hingga tercampur rata nah kalau udah tercampur rata ini mau aku tambahkan untuk sausnya untuk bumbu ini minyaknya aku tambahkan dulu, minyak wijen, sedikit aja juga, raja rasa sedikit aja, serta aku tambahkan untuk saus tiramnya. Sedikit juga, sekiranya itu 1 sendok teh, juga aku tambahkan kecap asin, serta aku tambahkan juga kecap manis seperti ini. Lalu aku mau tambahkan juga saus sambalnya. Nah kalau menurut aku ya biasanya aku kalau pakai saus tiramnya itu yang mereknya Royco sih. Tapi ini sesuai selera kalian aja. Rasanya tuh lebih enak kalau pakai saus tiram yang mereknya Royco. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi ini sesuai selera kalian juga ya. Kalian mau pakai saus tiram yang merek apa terserah. Nah ini kurang mateng warnanya jadi aku mau tambahkan dulu kecap manisnya supaya warnanya agak kecoklatan Nah seperti ini ya jadi ini aku juga mau tambahkan sedikit kaldu bubuk instan seperti ini supaya nanti rasanya juga tambah enak dan gurih banget jadi ini sambil masak-masak nasi gorengnya buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu ya agar aku makin semangat bikin kontennya Nah ini benar-benar enak banget Rasa nasi gorengnya itu kayak kita pas beli kayak gitu Ini aku tambahkan sayur di akhir aja Nah kalau sayurnya udah masuk kayak gini Ini kita sebentar aja ngaduk-ngaduknya Supaya jangan terlalu layu untuk sayurnya Ini dia nasi gorengnya udah siap Aku sajikan seperti ini Supaya lebih menarik ini aku mau tambahkan topping daun selada seperti ini Juga aku mau tambahkan irisan tomat Jadi ini tambah kelihatan seger ya nasi gorengnya itu bakalan enak banget Kayak pas kita beli kayak gitu biar tambah menarik ini aku tambahkan topping irisan tomat seperti ini Jadi benar-benar bikin tambah menarik nasi gorengnya dan kalau sudah aku kasih topping seperti ini, aku juga mau tambahkan acar di sampingnya. Ini pas banget, jadi acarnya ini udah layu, jadi ini benar-benar enak. Ada asemnya dan juga ada manisnya. Ini udah aku taruh di samping seperti ini. Juga aku mau tambahkan cabenya. ini benar-benar enak untuk lalap. Nasi goreng itu kalau dikasih lalap cabe seperti ini benar-benar enak banget. Dan ini supaya lebih menarik aku mau tambahkan topping ceplok telur seperti ini ya Jadi ini aku goreng dulu telurnya Nah kalau telurnya udah mateng baru aku taruh di atas nasi gorengnya Nah seperti ini ini benar-benar enak banget Jadi kalau kalian udah tahu resep ini gak usah beli-beli nasi di luaran lagi Cukup bikin sendiri lebih hemat juga Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa like, share, dan komen ya Kalau kalian suka dengan video aku ini Dan wassalamualaikum Selamat mencoba